Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Di channel Delsa Auto Kita lagi main-main Ke bursa Mobil di Citra Raya Hari ini kita mau Grebek satu showroom Untuk lihat stok-stoknya Semoga menjadi rekomendasi Untuk kalian-kalian Sahabat-sahabat semua Yang sedang mencari-cari Mobil murah Uh, tapi bagus-bagus, kita grebek satu showroom untuk kalian semua dan jangan lupa, tonton terus uh, subscribe dan share untuk uh, channel kita biar kita bisa mengasih informasi semua untuk kalian semua ayo Assalamualaikum om. Waalaikumsalam <laughs> ya. salam kenal ya om ya, salam, salam. sama dengan Yati dari channel Dero Auto. Ya. pengen tahu nih Stok-stok uh, showroom di mobil Om Ini ya. nama showroomnya apa Om? CBA Motor CBA Motor, ya, CBA Motor. Di, di BMC. BMC BMC Bloknya? BMC itu blok D nomor 4 dan 5 Oh nomor 4 dan 5 ya. Ya. Biar teman-teman semua tahu Stok-stok ya. mobil yang di sini Boleh unjukin satu-satu Om mobilnya? Ya silakan. dari yang depan dari dulu yang pertama, ya. Dari yang pertama ya? Okay. Yang pertama boleh Dari yang pertama ini ada stoknya apa Om? Ini Grand Max tipe tapi mm -hmm. yang CC nya 1300. 1300 1300 ini belum belum power steering jadi masih, oh, masih gitu. yang biasa standarnya dari mm -hmm. semuanya udah oke okay, mulus, mm -hmm. rawat lebihnya okay eksteriornya rapi semuanya ban masih tebal semuanya mm -hmm. tinggal pajak hidup pajak hidup. hidup semua hidup uh, plat alamat tangerang kota Oh Tangerang Kota. Iya betul ini, Kota. Ini Om jual harga cashnya berapa? Harga cashnya delapan puluh juta masih Negonya, 80 nego, nego, nego. Delapan puluh juta masih nego tipis ya. <laughs> <laughs> iya. Karena bukan harganya juga nggak tinggi. Oh ya, iya bukan harganya tinggi. Yang mobil ini uh, alamat Tangerang Kota mm -hmm. atas nama perorangan. Mm -hmm. Pajaknya hidup bulan tiga dua ribu dua tiga. Pajak panjang berarti oh, ya? masih, masih panjang. panjang. Masih tahun depan lagi Atas, masih nama, perorangan, Atas nama perorangan, ya? alamatnya? alamatnya Tangerang Kota. Tangerang Kota. Iya. Harga 80 juta. 80 juta. Masih Neko. Nekonya tipis. Hmm. Karena nggak maha, mahal buka harganya. Iya. <laughs> Ini tipe apa sih? Tipe-nya D. D yang 13. Jadi oh, belum power steering. Masih oh, standar. belum power steering. Iya. Tahun oh. 2010. 2010. Tahun 2010, hmm, gitu. Masih ori semua catnya Mari. masih ori semuanya belum ada. Masih ori sini Iya masih ori sini Tapi nggak ada bekas nabrak atau banjir ya Om? Oh enggak ada. Gak masih ada. Istilahnya masih free lah, free yeah. ada bekas banjir. juga Akhirnya masih tebel, masih Bani. bagus tuh. Masih baru diganti belum? Baru nama. diganti. Oh, iya. Nah. Terus ini ada paket kreditnya nggak Om? Paket kredit kita bisa paling DP minimal 15 juta. DP 15 juta iya. di angsuran? Angsuran sekitar antura, angsuran sekitar 2,3 4 oh, tahun. 4 tahun iya, 4 angsuran tahun. di 2,3 selama 4 tahun. Iya betul 4 tahun. Oh gitu. Iya. Ayo yang bagi teman-teman yang berminat boleh ya nanti Oh iya Om, nomor iya. teleponnya Om. Bisa? 08 nanti bisa hubungin saya juga bisa iya. 08129790 hmm. 5986 sembilan, uh, Nanti kita tampilkan juga di kolom deskripsi ya. Iya, uh, selanjutnya atas nama Om Pak Mario oh atas nama <laughs> Pak Mario iya, Nanti boleh. kita tampilin juga, iya, itu nomor telepon dan whatsappnya Oh, ada iya. whatsappnya uh -uh. uh, lain lagi, stok stoknya, stoknya yang di dalam. Boleh silahkan iya ya ini ada Avanza ya iya apaansa tipe e tahun 2017 tahun 2017 ribu atas nama perorangan atas nama perorangan iya, pajaknya panjang pajaknya kayak ini. panjang bulan lima dua ribu dua tiga ya pajaknya Alamat panjang Bupaten oh, tipe e tapi sudah full upgrade semuanya full dari Sepion, uh -huh. udah fog lamp, uh -huh. uh, apa namanya ini, uh, peleknya udah racing. Oh, peleknya racing. Iya, iya. semuanya udah tambahan. Bannya juga masih bagus. Ban tuh. masih bagus semua. Bahan masih bagus semua. Iya. Harga pokoknya siap pakai iya, ya, siap Om ya. Pakai. Udah, siap pakai, udah siap pakai. tinggal udah tinggal pakai aja. Kilometernya kira-kira? Kilometernya lima puluh Iya, masih low kilometernya. Oh, harga case nya Om. Harga case nya dibuka dengan harga mulai 145 145 negotipis. Oh, negotipis, <laughs> ya. karena buka harganya nggak tinggi -tinggi, iya, ya. enggak tinggi-tinggi om ya biar bisa tinggi. enak nawarnya iya kalau betul. paket kredit DP minimnya 15 juta Oh dp-dp-dp-minimnya iya. minim. 15 juta angsuran hmm. 3,5 selama 5 tahun. lima tahun iya, ya. <laughs> 5 tahun ya kita yang dp-minimnya itu lima tahun kalau 4, 4 tahun? tahun kita punya paketnya DP minimumnya 35 35 juta, angsuran 3 juta 470.000 kali 4 tahun. 4 tahun. Iya. Oh, Jadi tipe E manual uh, 2017. Manual. 2017. Ya, full, ya. Upgrade. Iya. full upgrade. Iya, iya udah full upgrade semua. udah. Udah resin. Racing. Racing, so, ya. sudah lengkap. Hmm. Uh, Track spion hmm, hmm, hmm. semuanya udah ada tambahan, Atasnya juga udah ya. ada tambahannya tuh. Tambahan ya. rak buat, buat rak itu ya, iya, buat oh. tambahan rak. Oke okay, Om, selanjutnya halus, Om tinggal pakai. Selanjutnya. selanjutnya ini ada mobil apa nih? Om, uh, ini ada unit Eropa, track, track hmm. uh, LTZ. AT metik tahun 2017. Uh, Ini warnanya uh, apa sih, Tom? Warnanya uh, kuning emas kalau di ininya kalau oh, Kuning emas ya. Uh, di STNK uh, kuning emas gitu. Iya. Oh, uh, gitu. Jadi, jadi alamatnya Tangerang Kota, pajaknya bulan 12 tahun 2022. Oh, pajak. Iya, hmm, plat. Gitu. At, ya. Platnya sama hampir habis juga 2022. 2022. 2022. Sudah turbo? Mm -hmm. Sudah sunroof juga. Kilometernya kira-kira kilometernya sembilan puluh dua ribu sembilan puluh Oh, gitu Ar Iya harga cashnya, cash kita buka dengan harga seratus sembilan puluh juta. Seratus sembilan juta nego. Iya, nego dikit, nego iya. dikit. <turin> <turin> <turin> <tid> Jangan banyak-banyak <turin> uh, untuk paket kreditnya, <turin> paket kreditnya. DP minim 15 juta 15 juta angsuran 4,6 kali lima tahun kali lima tahun iya. ada juga yang untuk empat tahunnya DP minim 20 juta mm -hmm. angsuran 4 juta 800 sekian 4 oh, tahun Oh empat tahun iya gitu. aja semua hidup mobil mulus tinggal pakai ngasih si apa ya Iya Keren. semuanya kondisi bagus kondisi bagus siap pakai Enggak bekas tabrak enggak bekas banjir, banjir. iya siap mobilnya pakai. masih oke okay. ya om warna ya warna kuning kuning warna emas. kuning emas <laughs> <laughs> iya warnanya kuning emas hmm. iya boleh keren kerennya. loh teman-teman ya, yang yang minat boleh yang nanti. minat boleh nanti langsung hubungi so. channel kami boleh langsung ke Omnya juga boleh nanti iya. kita tampilkan nomor teleponnya. Oke. Siap. Selanjutnya lagi Om. Ada R3 tahun 2016. R3 Ma tahun 2016. Iya manual pajet udah pasti hidup mm -hmm. bulan 10, 2022. 2022. Iya tipenya GL manual. Al alamat STNKnya Om. Alamat STNKnya eh, plat apa tang apa Tepok. Oh depok iya hmm. alamat depok, atas nama perorangan atas nama perorangan iya tangan pertama dari baru hmm. mobil sudah tinggal pakai ban semuanya baru iya tinggal dipakai aja oh, oh. Iya masih ada mulus masih, masih bagus mulus. Iya daleman sudah pakai sarung jok Oh udah Ini pakai iya. sarung jok oh, oh bila ya. tinggal, pakai tinggal pakai ini harga OTR-nya harga OTR-nya untuk RT ke hmm. tahun 2016 hmm. itu OTR-nya 140 hmm. juta 140 juta iya, ini ya ini minim paket kreditnya ini yang paling murah nih bisa hmm. 10 jutaan Oh bisa 10 juta iya, bisa tenor 4 tahun bisa tenor 5 tahun oh, kalau yang 4 kalau tahun yang om. 4 tahun 4 juta200 sekian hmm. kalau untuk yang tiga lima tahun hmm. 3700 sekian oh, gitu. iya. itu dari harga OTR nya masih bisa nego masih bisa nego yang ada apa lagi tanya boleh silakan aja iya. di dalam juga di dalam... masih ada stok lagi ini Avanza Pelos iya, Avanza Pelos tahun tahun dua ribu lima belas dua ribu metik meto oh, yeah. metik Sama atas perorangan. nama pt oh pt iya yeah, atas perorangan. nama pt mm perorangan -hmm. atas nama pt pajaknya panjang ya Om? pajaknya bulan 1 2023 oh pajaknya panjang tangerang kabupaten tangerang kabupaten iya yeah, mobil bagus mm -hmm. tinggal pakai terus <coughs> alamat tangerang kabupaten hmm. harga OTR-nya Velos 145 DP cukup 10 jutaan minimumnya. Oh, DP-nya iya. 10 juta. DP 10 Angsurannya Rp3 di... Angsuran di uh, untuk yang tenor 5 tahun hmm. 3.700 sekian. Hmm. Untuk yang tenor 4 tahun 3.300 sekian. Nah, gitu. Oh, iya. ya. 8. ini mobilnya masih bagus siap pakai ya masih Om ya semuanya semuanya siap pakai. Kaki, -kaki, kaki, kaki apa masih, masih bagus. bagus AC Bang. masih dingin om AC masih menggigil <laughs> baru di, ini tinggal pakai aja tinggal, tinggal, tinggal isi bensin aja tinggal isi bensin <laughs> iya ya. ada lagi tuh satu ini lagi om. yang Avanza tipe G Avanza tipe G tipe G warna hitam hmm. manual Manual tahun 2018 ribu delapan pajaknya bulan 12 belas tahun nama? 2022 ribu hmm. dua eh, ya. Betul, atas, atas, nama? atas nama perorangan, perorangan ya. Manual tipe G ini kilometernya, Om. kilometernya eh, sekitar delapan puluh dua ribu Iya, iya, kilometernya, apa yang ini asli hmm. tipe G, kalau yang ini tipe E tapi sudah upgrade full oh, yang dua ribu tiga belas, ini yang dua ribu Ini dua ya? Iya untuk, har untuk harga OTR-nya OTR tahun dua ribu delapan belas seratus enam puluh tipis seratus berapa seratus enam puluh lima seratus enam puluh lima negonya 160. tipis negonya <laughs> berapa tuh tipisnya ya nah, banyak banyak <laughs> kalau banyak banyak nanti harganya kan tinggi <laughs> nanti kalau bu harganya tinggi nanti nanti dikira mahal oh, iya Arangnya yang penting dia. man Telepon dulu atau iya, ya Om bisa tanya-tanya tanya lewat tanya -tanya WhatsApp dulu? WhatsApp boleh, langsung ke nah, channel YouTube-nya boleh juga. Boleh juga nanti iya. kita siap bantu. Iya, untuk harga paket kreditnya mm -hmm. di DP minimum 13 juta. 13 juta angsuran? Angsuran 4 juta 700 sekian kali 4 tahun. 4 tahun. Iya, ada juga yang mm -hmm. untuk tenor 5 tahun. Mm -hmm. Angsuran empat juta seratus sekian hmm. itu di DP sama tiga belas juta minimal. Teteh DP-nya iya. sama ya tiga belas juta. Oh, oh. Tinggal pakai aja Insya Allah mobilnya paret paret. Tidak ada yang bar barret mulus tuh bodinya mulus semuanya. Bagus semuanya. Tinggal pakai aja isi bensin aja. Mm -mm. Iya. Bagus ya Om ya. Iya masih bagus warna hitam. <laughs> Pokoknya mobilnya bagus bagus ya. <laughs> <laughs> semuanya enggak ada yang ini Insya Allah semuanya Insya Allah nggak bebas. Bekas nabrak, bekas mm -hmm. banjir lah. Gak ada bekas nabrak atau bekas banjir ya, Om ya? Iya. Ada lagi, Om? Ada lagi yang ini sepertinya su Grand -nya udah nya sudah terjual, terdp. dp Baru ter Oh, sudah terdp. dp <laughs> Berarti laku-laku ya, Om ya? Iya, gitu hmm. Ada lagi yang di sebelah mana? sana. lahir tahun 2013. 2013. Iya. Warna putih. Warna putih pajaknya, pajaknya bulan, bulan 12, 12 2022. 2022. Iya, platnya di 2023. Mm -hmm. Untuk ini. alamat Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Iya, Jakarta Selatan. Atas nama perorangan. Perorangan. Iya kira dua kilometer seratus empat puluh dua tahun 2013 ribu tiga belas, tinggal pakai barangnya, tinggal pakai yang, yang ya. tipenya tipe X, tipenya tipe tipe tipe tipe Iya. tipe iya tipe tipe tipe tipe tipe tipe tipe tipe tipe tipe siapa pakai uh. AC masih dingin AC masih, masih dingin gak ada keluhan mesin atau apa apa nggak ada lain? keluhan nggak ada gak ada itu Di... jok semua dalam interior itu interior semua oke okay. semuanya oke okay. rapi daleman rapi mm -hmm. oh, tinggal pakai iya pas naprat dan banjir nah. iya untuk... ini OTR nya untuk OTR 265 juta 265 juta bisa nego naigo. bisa nego oh, bisa nego, Biasa, nego. <laughs> nego <-nya, nggak> <laughs> Tersedia juga paket kredit. Hmm, paket, kreditnya, paket kredit untuk yang tenor 5 tahun kita hmm. punya DP minim 45 juta. Oh, DP minimnya 45 juta, angsuran? Iya, angsuran 6400 sekian oh, 6, selama 400. 4 tahun. 4 tahun Iya, untuk DP tenor 4 tahun juga ada. Hmm. Kita DP 35 juta, hmm. angsuran 7 7400 Juta seratus rupiah, iya Sekianlah. yang minat silakan tanya-tanya. Ya, yang minat ini. boleh ayo. Ini uh, juga nih, Om, apa nih Om? Ini fortuner. fortuner, Fortuner, Fortuner warna hitam, warna hitam untuk platnya. Kita alamat Tangerang, Kabupaten. Tangerang kau, ini mobilnya iya. gagah banget ya om. <laughs> Segagah yang lagi syuting. Yeah. <laughs> Segagah yeah. yang. Rasa. Ini teman-teman uh, gagah banget, warna iya. hitam, warna hitam, masih mulus banget. Tidak, pajaknya panjang. Pajaknya panjang. Bulan Atas 2. nama. Atas nama perorangan. Perorangan. Iya, alamat kabupaten. Alamat? Tangerang kabupaten. Tangerang kabupaten. Iya. Untuk kilometer, Kilometernya? Ya, sekitar kilometer seratus lima puluh Kilometer seratus lima asli, asli <laughs> <laughs> iya. Turku sudah, heem, untuk fortunernya ini jenis tuh? tipenya G V N ah. Turku oh, tipenya G V pending turbo. turbo oh iya. gitu uh, uh, untuk harga harga, harga OTR-nya 310 310 iya, masih, bisa masih bisa nego juga bisa bisa nego boleh dinego boleh dinego iya untuk paket kredit Hah? kita Hah? di DP tiga 30 juta 30 juta angsuran iya. tenor empat tahun angsuran kena 8 juta 800 sekian. Oh, 8 juta 800. Iya, kurang untuk, lebihnya yaong ya. Om iya, ya. kurang lebihnya sekitar oh, segitu. Hmm. Itu untuk DP angsuran di tenor 4 tahun. Ada hmm. juga yang untuk 5 tahun. Di hmm. DP 30 juta juga. Hmm. Angsuran 7 juta 800 sekian. 7 juta sekian. Iya, tenornya 5 hmm. tahun. 5 tahun. Iya, silakan yang ya, minat-minat minat danitanya. Boleh tanya-tanya iya. atau boleh langsung datang lihat-lihat stoknya? Boleh. Silahkan. Silahkan. <laughs> Ada lagi satu lagi nih, Om? Iya, ini pajero satu lagi. Pajero uh. tahun? Tahun 2014. 2014. Iya, pajak panjang. Pajaknya panjang uh, di bulan 5 ya, Om ya? Iya, di bulan 5. Sudah dibayarin uh -huh. kemarin bulan I kemarin. <laughs> <laughs> Ini Ruto. perorangan? Atas perorangan, At ya benar atas nama perorangan berplat genap uh, terus uh, kilometernya Om kilometernya seratus empat puluh ini tipe 2000. yang apa nih Om ini tipe yang empat uh, kali dua Dakar yang Dakarnya yang bagusnya oh iya. yang Dakar ini tipe Dakar uh, Sandro kalau yang Dakar yang empat kali dua hmm. iya Alamatnya Tangerang Kabupaten Alamat uh, atas, ah, iya, atas nama Kabupaten, perorangan. Iya. Tangerang Kabupaten atas nama perorangan. Iya. Harga OTR nya om? Untuk harga OTR kita buka harga di tiga ratus lima puluh. bisa nego. Bisa nego. <laughs> bisa pasti nego. bisa nego lah. Untuk nego silahkan aja ditanya nanti. Yeah. <laughs> iya. tanya boleh. Paket kreditnya? Untuk paket kredit kita punya di DP minimum enam puluh juta. Enam juta angsuran, angsuran delapan juta 900 sekian kali empat tahun. Kali empat tahun, iya, delapan juta, Lapa, kurang lebihnya ya 8 iya. juta sekian. Ya, gitu, delapan juta sembilan lewat dikit lah. Uh, lewat dikit, <laughs> kirain kurang dikit. <laughs> Kurangnya nanti kalau sudah ditanya. baru oh, sudah Yang penting mah tanya-tanya dulu, datang iya. dulu, insya betul. Allah Bu, deal bungkus si Om ya. <laughs> <laughs> Masih betul. ada lagi, Om? Masih ada lagi, Masih satu ada lagi. yang di dalam iya. Ada lagi unit, hmm. uh, Kalia Kalia oh, manual. Calia, manual, Kalia manual, kalian manual. Tahun dua ribu Baru kita bayar pajaknya di bulan 8 ke kemarin, hmm. masih panjang, masih. sudah setahun lagi. Tahun depan lagi oh, 2023 pajaknya panjang Pajak. tahun depan. Iya, <laughs> itu bulan oh, delapan baru, baru, baru dibayar baru seminggu nih. yang lalu oh baru seminggu yang lalu <laughs> oh, iya baru seminggu lagi yang lalu dibayar itu pacetnya panjang platnya juga panjang manual tipe g tipe g alamat ini om alamatnya alamat Jakarta Selatan Jakarta Selatan iya hmm. ini manual berapa kilometer berapa nih om kilometernya enam puluh ribu oh masih, masih rendah low. ya iya masih low masih bagus ribu. kilometernya juga masih. ini mak masih jarang pakai kali ya, Om iya. ya masih mulus body bodinya iya. juga mobil-mobil kecil jarang pakai iya. iya atas nama perorangan atas juga atas nama perorangan Iya. ini bukan bekas Grab bukan mm -hmm. bekas naprak bukan bekas banjir mm -hmm. bukan Kilometer mobil capek masih. lah ya Om ya orang-orangnya iya, kilometernya, <laughs> kilometernya masih rendah Iya. ini harga cashnya Om untuk harga cashnya di 120 juta Neko 120 juta nego, iya, nego ya, -e banyak apa dikit om? Ya dikit aja, jangan banyak, banyak. <laughs> Nanti kalau banyak, banyak kita dikira buka harganya tinggi, Oh gitu <laughs> Iya. Untuk eh. Untuk paket kreditnya. Paket kredit DP tinggi, tinggi, tinggi, tinggi, tinggi, tenor tinggi, tahun Ada tenor tinggi, tahun. Tenor tinggi, tahun? Iya. Angsuran 3 juta 75 ribu. Iya, 3.075.000 iya, 3 jutaan lah, lebihnya oh, 3, dikit Iya, lebihnya dikit <laughs> Selama? 5 tahun Oh, 5 tahun Iya, DP minim itu 15 Dp. juta iya. Kalau yang panjang. itu 4 tahun om Kalau yang 4 tahun ada juga, DP minim juga sama, 15 juta Angsurannya 3.200.000 sekian Selama 4 juta. tahun Oh, selama 4 tahun Iya, benar, selama 4 tahun Jadi yang km ya, nya masih rendah. AM nya masih rendah. Mobil siap pakai. Mobil pajak, siap... Panjang, pajak panjang, panjang, panjang. Panjang. Alamat pan... Jakarta Selatan. Oh, gitu, ya. Iya. Silakan yang mau tanya-tanya boleh. Ya. Nanti sanggupin hubungin di nomor teleponnya juga boleh, ya. di, langsung ke channel Youtubenya juga. Silahkan. silahkan. Banyak kan ya teman-teman iya. <laughs> ya, stok iya. mobilnya si Om nih? Lumayan <laughs> banyak, banyak ini, lagi banyak. Oh, lagi banyak ya? Iya. Untuk teman-teman, boleh tanya-tanya, boleh langsung datang ke sini alamatnya di Citra Raya. Di Citra Raya, uh -huh. BMC Citra Raya. Oh, BMC Citra Raya. Di nomor 4 dan 5. Oh, uh, uh. nomor 4 dan 5. Iya, Citra Raya Cikupa, Tangerang. Oh, Cikupa Tangerang. Iya. <laughs> Masih ada lagi enggak, Om? Kayaknya sih tinggal satu yang di depan itu yang di luar. Tinggal, oh, yang Honda satu. City. Oh, Honda City. Mau iya. lihat yuk, kita lihat yuk. Boleh, silakan di Ini dia ya Om, unitnya? Iya, unitnya oh, ya. Honda City tahun 2008. Tahun 2008. Tahun 2008. Pajaknya uh, uh, pa di bulan 11 ya Om pajaknya ya. Pajaknya di bulan 11 Berplas atas ganjil, nama perorangan. Atas nama perorangan. Iya, kilometernya hmm. sekitar Rp146.000. Oh, 146000 ya, Ini 140. tipenya Om? V-Tech, Oh, matik. Heeh, matik-matik. Iya, Matic. Uh, Matic, Matic. Mm -hmm. Dia mobilnya crash tinggal pakai iya. Atas nama perorangan alamat Tangerang. Tangerang Selatan kalau nggak salah. Iya, Tangerang oh, iya, Selatan. Jatuhnya bulan 11. Mm Heeh. -hmm. Uh, uh. Untuk harga OTR-nya delapan puluh eh delapan puluh tujuh ribu, delapan puluh tujuh juta, delapan puluh tujuh juta, bisa nego juga bisa nego juga ini ada paket kredit yang DP minim juga nih Berapa DP iya, juta bisa DP masuk 10 juta, bisa, iya, bisa angsuran. 10 juta angsuran, 3 iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, tahun iya, tahun iya, iya, yang cepat ini DP yang kecil uh -huh. angsurannya juga nggak nyampe 3 juta setengah ini uh, iya. <laughs> iya tinggal pakai aja mobil, siap pakai siap juga pake. mobil nggak bekas nabrak nggak bekas banjir iya, alamatnya uh. Tangerang Selatan Tangerang Selatan iya. yang mau cari Boleh mobil ditanya-tanya <laughs> masih oke okay iya, banget masih mulus, nggak uh -uh. ada pengok, nggak ada baret loh. Iya, nggak ada. Karena kan daleman juga udah rapih, kita udah bersihin semua. ac masih dingin juga, Om? AC masih dingin, semuanya masih dingin udah beres sih ya, om ya, ya sudah semua. semuanya Yulis sudah kita upload semuanya sudah nah, kita absen semuanya terima kasih banyak ya om ya Wah, sama -sama. semoga sama. menjadi rekomendasi untuk teman-teman semua yang cari ya. mobil ya om ya, betul nanti sekali. kita bantu ininya ya om ya bantu, nanti kita kasih alamat sama nomor telepon ya om ya, ya. Boleh, boleh boleh semoga bagi yang nyari-nyari, bisa langsung hubungi si Om ya. Ya boleh, uh. langsung ke saya <laughs> boleh. <laughs> ya. uh -uh. Nanti kita bantu juga, hubungi channel kami juga boleh. Ya, silakan. Terima kasih banyak Sama-sama. <laughs> <laughs> ya. Sekian ya teman-teman, itulah tadi kita direbuk showroom si Om nih yang ada di Citra Raya. Semoga menjadi rekomendasi untuk kalian semua, sahabat-sahabat yang cari mobil. Semoga uh, berguna untuk kalian kan semua yang cari-cari uh, unit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Derosa Auto.